selamat sore teman-teman selamat datang di channel kucing nih pada hari ini saya lagi pengen makan seblak nih tapi males buat dari awal ya langsung beli yang sudah jadi aja seperti ini merjun mereknya seblak kumak ya sepertinya sih enak ya harganya cuma 10.000 nih Coba kita lihat ya saya coba masak ya Oke okay, teman-teman saya masukin terus yang tunggu airnya mendidih ya, baru masukin oke. Ambil saya aduk-aduk ini. bumbunya ya bumbu seblak instannya kemudian bumbu pedasnya bumbu ininya kencurnya Saya masukkan seblak yang sudah dimasak tadi, ya. Benar -benar. Oke, aduk. Ya, sebelahnya udah siap. Sangat mencoba.